Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Widya Kitchen Di video kali ini Aku pengen share ke kalian Gimana aku bikin bolu kukus Ini mekar banget teman-teman Padahal aku cuman pakai satu telur Tanpa air soda Yang penasaran gimana aku buatnya Tonton terus videonya Sampai selesai Pertama-tama kita ayak 200 gram tepung terigu Ini protein sedang ya Aku pakai segitiga biru ya teman-teman Kemudian aku tambahkan satu bungkus susu Dancow. Kalian boleh ganti merk ya teman-teman Kemudian 180 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili Kalian boleh ganti vanili bubuk juga ya Tambahkan satu butir telur, ini kita pakai telur suhu ruang ya teman-teman Tambahkan satu sendok teh SP, kalian bisa ganti ovalet, TBM atau yang jenis lainnya ya kemudian kita tambahkan air 200 ml, jangan lupa ya teman-teman ini tadi aku tuh hampir kelupaan <laughs> maklum ya ini kita mixer sampai putih, kental dan berjejak ya teman-teman sekitar 8-10 menit sampai adonannya seperti ini ya teman-teman kemudian kita matikan mixernya kita aduk balik dengan spatula pastikan adonannya tidak ada yang mengendap di bawah ya kemudian aku mau tambahkan essence red velvet ini satu sendok teh aduk rata untuk esennya sampai warnanya tercampur ya Mah banget teman-teman ini rame banget rumahku tuh di pinggir jalan motornya lewat-lewat terus maklum ya teman-teman ini adonannya mau aku pindah ke gelas ukur ya biar nanti kita enak pas nuang ke cupnya gitu biar nggak melebar-melebar ya teman-teman nah kita tuang sampai penuh ya untuk cupnya ini kemudian ini kita hentak-hentakan ini biar nggak ada udara yang terjebak di dalam ya teman-teman ini aku pakai cara ini supaya nanti kebelahnya tuh pas 4 kalau nggak gini itu kadang-kadang tuh ngembang tapi kayak ngasal gitu ya teman-teman pecahnya tuh nggak segi empat gitu ini aku celupin ke minyak untuk lidinya kadang aku pakai cara ini kadang aku juga enggak sih teman-teman jadi terserah aja ini bebas saja. Lanjut, kita mau kukus ya, teman-teman. Pastikan kukusannya udah mendidih. Ini kita kukus 15 menit di api paling besar di kompor kalian ya. Biar nanti ngembangnya sempurna. Alhamdulillah udah 15 menit Nih bolu kukus kita udah mateng Udah mengembang Ini nih teman-teman kita bisa angkat Ini dia hasilnya Bolu kukus satu telur Ini enak dan lembut Kalian wajib coba Bisa untuk ide cemilan, ide jualan Pokoknya kalian wajib coba Karena ini tuh ekonomis banget modalnya ya teman-teman Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton videoku Sampai selesai Sampai ketemu di video selanjutnya.